Tetapi ada suara bunyi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Itu kecil sekali. Dan papi cabut untuk uh, soket injektor nomor 2 itu suara. Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya papi kembar auto. Channel yang membahas masalah-masalah dan penyakit khususnya di mesin mobil dan di video pagi ini kita kedatangan tamu dari Lampung Selatan ya Lur ya ini uh, bersama mobilnya Bang Jul dari Tanjung Bintang dan pagi ini baru sempat kita pegang ya karena kemarin hari Sabtu mobilnya baru diantar jam setengah 5 padahal papi, papi nunggunya dari jam 2 siang ya Lur ya nah <tuh> jadi untuk keluhan di mobil ini asap putih pada saat kita hidupkan kemudian ini staternya agak berat dan staternya juga agak sedikit panjang ya lor ya jadi mobilnya akan kita perbaiki hari ini Oke lor sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dukung terus channelnya papi Kembar auto jangan lupa subscribe Like juga videonya, share videonya Dan hidupkan juga lonceng notifikasinya Mudah-mudahan info yang papi kembar ini Bermanfaat untuk kita semua Oke lor, kita coba dulu ya lor ya Nih jauh-jauh dari Lampung Selatan Dikirim ke Tulang Bawang lor <tuh> Hari ini kita storing lagi lor Kita coba dulu <tuh> Untuk kilometernya lumayan capek Elur ya, ya 347.000. Hmm. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Namun setelah dihidupkan itu ah asapnya hilang ya lor ya, asapnya hilang. Dan kemudian agak sedikit pincang untuk bagian mesinnya. <tuh> Jadi agak sedikit pincang dan suaranya itu ada suara. Ya uh, sama lah, sama video yang sebelumnya itu suaranya hampir sama ya, hampir sama suaranya lur. Jadi ada suara tak tak tak tak tak tak tak tak tak. tak pada saat langsam. Nah, kira-kira apa penyebabnya dan penyakitnya dan cara memperbaikinya, ikuti terus channelnya Babi Kembar Auto Lur. Terima kasih doa dan dukungannya atas teman-teman semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah share. Papi ucapkan terima kasih banyak dan papi doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam bimbingan Allah dan dilancarkan seluruh rizkinya amin. Oke kita coba buka kabinnya dulu. Uh, untuk tahunnya papi belum lihat ya kalau tidak salah di tahun 2008an kita buka dulu lor kabinnya, kapnya uh, ya. Ah, agak sedikit ginjal. Agak sedikit basah, lur. Mesinnya lur. Nah, jadi di sini kita lihat untuk bagian pengisian oli itu keluar ya, suara pek, pek, pek, pek, pek, pek, dan asapnya banyak. Kemudian, untuk bagian stick olinya itu agak sedikit ya, lur ya. Nyaris-nyaris uh, tidak tidak ada asapnya, lur. <tuh> Untuk bagian si olinya, nyaris tidak ada asapnya, dan ini kemungkinan terbesar. Uh, papi tebak di bagian injektor itu ringnya ada yang bocor, ya, lur. Ya, nah, jadi olinya itu masuk ke ruang bakar, dan saat dihidupkan bercampur dengan starter panjang, itu menyebabkan asap putih banyak, lur. Nah, ya. Prosesnya hampir sama dengan mobil Strada Triton yang putih 2013 dan ini 2008 ya ya. Nanti kita akan coba bongkar dulu untuk bagian atasnya. Kira-kira uh, nanti apa saja yang perlu kita perbaiki ya. Starternya berat, agak panjang, kemudian masa putih. Nah ini lur, kita cek juga untuk nanti busi pemanasnya Lur ya. Oke okay, semangat bosku, semangat. Nah, oke, okay, lur. Ini sudah papi buka ya, jadi permasalahan itu ada di injektor nomor satu dan dua tiga empat itu tidak ada masalah. Nah, di sini kita lihat juga untuk permasalahan selanjutnya itu pada starter panjang. Ini kita lihat di sini untuk bagian busi pemanas itu hancur, lur. Ya, ini sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi, lur. Nah, yang satunya itu ujungnya agak patah sedikit lur ya. Jadi kita cek di sini menggunakan multitester apabila dia masih ada tahanannya itu intinya untuk bagian busi pemanasnya itu masih bagus ya lur ya. Nah, kita lihat di sini untuk tahanannya ada lur. Ini agak silau lur. Nah, 4,5 ohm ya. Jadi untuk busi pemanas yang masih hidup ini ada tahanannya sekitar 4,5 ohm itu pada posisi e, dingin ya Nah dan yang satunya lagi nih sudah mati Dan kita cek menggunakan multitester Itu tidak ada tahanannya sama sekali eh. Tidak gerak sama sekali ya Lur ya Untuk jarum dari multitesternya itu tidak gerak sama sekali Nah sedangkan yang masih bagus itu akan ada nilainya seperti ini ya Nah, ada tahanannya, berarti untuk bagian busi pemanasnya itu bagus, lur. Kelur, nanti kita ganti untuk bagian busi pemanasnya, ya. Ini bisa saja kita tes menggunakan e, api dan ground pada bagian busi pemanas. Apabila dia merah dan panas, itu berarti untuk bagian busi pemanasnya masih normal, lur. Nah, kelur. Uh, nanti kita lanjut ya Lur ya. Setelah ini kita akan cek untuk bagian nozzle-noselnya dan kita lepas, kemudian kita kalibrasi. Okay Jadi lor. untuk permasalahannya sudah kita uh, dapat satu persatu ya. Jadi permasalahan di sini untuk masalah angin ngobos atau asap ngobos dari bagian tutup pengisian oli itu injektor ring ya apa injektor nomor satu ringnya bocor ya. Jadi kalau yang untuk nomor 2 dan tiga empat itu aman. Tetapi ada suara bunyi tak tak tak tak tak tak tak. Itu kecil sekali. Dan papi cabut untuk uh, soket injektor nomor 2 itu suaranya menghilang ya lor ya. Jadi nanti kita akan kalibrasi untuk injektornya. Empat nya Dan di sini untuk busi pemanasnya ada yang mati dua biji lor ya. Jadi uh, sudah papi cek di sini. Untuk uh, busi yang mati itu di sini. Nah ini uh, busi yang hidup ya untuk tahanannya 4,6 ohm Dan yang bagian bawah itu tidak gerak sama sekali ya untuk bagian jarumnya Tidak gerak sama sekali untuk bagian jarumnya Dan duanya ada dua yang mati dan dua yang hidup di ya di sini kita lihat untuk uh, busi satunya itu sudah keropos parah ya habis untuk bagian ujungnya nih Untuk bagian ujung ini habis lor Ya, untuk bagian ujungnya habis dan yang satunya agak cuil Nah, nanti dua ini kita akan ganti untuk busi pemanasnya Dan kemudian uh, bagian EGR EGR kita akan las ya karena untuk EGR-nya patah lor ini sudah di plastik setil, namun kurang bagus ya, tidak bisa, tidak kuat, harus dielas kuningan. Dan kondisinya lumayan parah lur, ya, bocor semua, sil silnya nanti ada yang kita ganti untuk bagian sil injektor, bagian atas ya, lur ya. Nah, di sini nanti kita akan coba lepas untuk bagian staternya, karena bagian staternya ini sangat berat sekali staternya, dan akinya bagus, ampernya ya, Lur amper akinya bagus di Nah, ya, di 13,22 untuk Hampirnya bagus dan pada saat starter itu dia berat sekali. Nah, nanti kita akan coba lepas staternya dan kita bersihkan di tukang starter langsung ya. Karena Papi banyak kerjaan, jadi harus kita percepat kerjaannya, lur. Oke, okay. kita lepas dulu untuk staternya, lur ya. Nanti kita bersihkan. Oke, okay. semangat bosku, lanjut. Nah, ini lur, jadi untuk... <laughs> dinamo stutternya tapi mau bersihin malah nggak jadi lor habis berasnya lor ngeri nih habis berasnya kemudian gosong ininya entah untuk bagian gulungannya nanti uh, di, di gerinda kemudian di ini lagi ya ditempel lagi nih. kayaknya agak renggang-renggang untuk bagian gulungannya Lur nah, gosong Lur ini starternya nanti kita bawa langsung ke tukang starter aja lur, karena untuk lepas dan masang uh, berasnya ini harus pakai, pakai apa ya, pakai solder yang panas lur, solder bakar lur. Nah, Oke, okay. <tuh> nanti kita cek untuk hasilnya lur ya. Untuk bagian injektor sudah kita servis, kita kalibrasi lur. <tuh> Ini nomor berapa, Mas? Empat, nomor 4 terakhir ini. Alhamdulillah ini berhasil. <laughs> Kalibrasinya tinggal satu lagi, Lur ya. Mudah-mudahan cepat beres dan cepat kita rakit dan kita tunggu hasilnya, oke? Okay? Semangat, Bosku. Oke, Mas, Bro. Mesin sudah papi rakit ya. Dan alhamdulillah perakitannya lancar, Lur. Nah jadi untuk penyebab utamanya di mobil ini staternya panjang berat, kemudian keluar asap dari bagian tutup oli dan stick oli ya. Nah di sini papi akan menjelaskan sedikit ya, ya. Jadi untuk masalah staternya berat ngak-ngak-ngak dan staternya panjang itu disebabkan oleh staternya yang bermasalah itu coolnya habis ya, ya. Jadi staternya berat. Putaran engine nya itu tidak stabil atau tidak standar sehingga mengakibatkan uh, putaran mesin itu jadi lambat lor ya jadi agak panjang setelah itu baru hidup Nah kemudian di uh, asap yang ngobos dari bagian tutup oli itu uh, 70% nya dari Injektor nomor satu itu Karena dia tidak menggunakan ring Bagian ujung injektornya Dan injektor sudah kita kalibrasi Dan dua Dua komponen yang kita ganti ya Di injektor Nah Setelah kita cek Ternyata ada dua injektor Yang bermasalah Dan yang bermasalah itu Di bagian palepnya Nah jadi yang like itu nomor tiga ya yang parah kemudian yang nomor empat juga agak-agak turun kemudian kita ganti semua untuk palepnya dan di sini untuk busi pemanasnya juga itu dua yang mati elur ya, ya nah ini ujungnya sampai kayak gini lor mantap lor ya ujungnya sampai dua seperti ini nah tuh dan suara yang Kemudian suara yang bunyi ada bunyi sedikit di tak tak tak ya. Itu hanya sekitar 50% sembuhnya. Dan di sini dikasih papi untuk piston nomor 2 itu agak sedikit ngeplek ya. Kalau di gas itu agak hilang suaranya. Kedengarannya di langsam ya, di langsam kemudian gas tanggung. Dan eh uh, Malam ini kita tambah juga di purging ya, pembersihan di bagian sistem komarelnya. Dan di sini kita akan coba hidupkan, Lur. Kemarin kita hidupkan itu panjang staternya Kemudian asapnya itu ngebul ya, ngebul putih di bagian knalpotnya. Nah. Kita laut eh kita lahut. Kita lihat langsung di bagian belakang ya, Lur ya. Oke. Sibuk ya kami ya. Aduh. Kita coba hidupkan dulu lur ya nah, Jadi untuk kebul asap putihnya Alhamdulillah hilang ya Lur ya Kebul asap putihnya hilang Dan suara tak tak taknya itu masih ada ya Lur ya Untuk suara tak taknya masih ada uh, Indikasi papi masih di nomor 2 ya untuk suaranya itu ada di nomor dua, dan di sini kita lihat untuk asapnya itu tidak separah kemarin, ya Lur? Ya, jadi untuk asapnya itu tidak separah yang kemarin. untuk asapnya tidak separah kemarin namun sekarang masih ada ya untuk asapnya di bagian stick oli dan penutup oli uh, kemungkinan besar masih ada ken uh, kendala ngobos ya Lur ya ini masih masih dalam kategori ini apa namanya masih bisa lah intinya gitu ya uh, jadi kalau sudah kendala ngobosnya yang parah itu staternya positif kalau kalau kita hidupkan itu agak sedikit susah karena tekanan kompresinya yang low gitu nah, oke okay lor ini pekerjaan malam ini alhamdulillah beres ya dan yang punyanya belum nyampe nih lor. dari Lampung Selatan ya ya alhamdulillah beliau percaya sama papi dan alhamdulillah kendalanya terselesaikan juga Oke okay, Lur sampai ketemu lagi di video-video papi kembar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.